Piala AFF Filipina pintar manfaatkan kan selewat tendangan bebas Indonesia gagal memetik kemenangan saat melawan Filipina di laga lanjutan Piala AFF 2016. The Azkals disebut memang piawai memanfaatkan peluang lewat bola mati saat melakoni pertandingan di Philippine Sports Stadium. Selasa, tanggal 22 bulan 11 tahun 2016, malam WIB, Indonesia bermain 2-2 melawan Filipina. Skuad, Garuda, membuang dua keunggulan. Gol pertama dicetak oleh Farudin Arianto di babak pertama yang disamakan oleh Misa Medina Bahadoran lewat sundulan kepala meneruskan umpan tendangan bebas undefined Indonesia kembali unggul lebih dulu pada babak kedua lewat bawah salosa. Phil Yonghus menjadi penentu kedudukan dengan sepakan bebas langsung. Bektanan Indonesia, Beni Wahyudi, menyesali dua kali keunggulan yang terbuang itu. Dia juga mengakui Filipina memang lebih unggul dalam hal bola mati. Sayang kami gagal menang, padahal selalu unggul terus. Teman-teman sudah berjuang maksimal. Filipina beruntung memanfaatkan momen tendangan bebas tadi, kata Beni kepada pewarta. Soal laga melawan Singapura, Beni meminta dukungan penuh dari seluruh pecinta bola Indonesia. Sembari punya keyakinan tinggi Indonesia masih bisa lolos Selanjutnya kami fokus lawan Singapura Mereka tim bagus jadi kami harus lebih fokus lagi Mohon doa dan dukungannya terus kepada kami Insya Allah masih bisa lolos ke final Ujar pemain asal Arema Malang itu Piala AFF 2016 Indonesia diimbangi Filipina 2-2, peluang Indonesia lolos dari fase grup piala FF 2016 bertambah berat, skuad Garuda berimbang 2-2 dengan Filipina. Setelah sempat dua kali memimpin bermain di Philippine Sports Stadium, Borchaoi, e, Selasa, tanggal 22 bulan 11 tahun 2016, malam WIB. Laga berlangsung sengit dengan kedua tim bermain terbuka. Jual beli serangan terjadi yang pada akhirnya menghasilkan 4 gol. Indonesia unggul lebih dulu melalui tandukan Farudin Wahyudi saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Namun Filipina berhasil menyamakan sebelum turun minum melalui Misa Bahadoran Divine meski lebih banyak ditekan di awal babak kedua. Indonesia kembali berhasil unggul melalui gol Boa Salosa di menit 68. Namun kemenangan pada akhirnya gagal didapat Indonesia karena 8 menit sebelum laga tuntas pilih Fiong Husband mencetak gol penyama melalui tendangan bebas. Hasil laga ini menyulitkan peluang Indonesia lolos ke fase knock knockout, setelah kalah dari Thailand di pertandingan pertama. Indonesia kini baru mengumpulkan satu poin dan duduk di posisi juru kunci grup A poin Indonesia sama dengan Singapura, namun kalah dalam selisih gol. Laga dengan Singapura pada Jumat, tanggal 25 bulan 11 tahun 2016, mendatang akan menjadi penentuan lolos atau tidaknya Indonesia, namun kemenangan tidak akan menjamin Indonesia lolos. Karena akan ditentukan juga dengan hasil Laga Filipina dengan Thailand, Thailand sudah dipastikan lolos dan bahkan jadi juara grup sangat mungkin mereka tak menurunkan kekuatan terbaik ketika berhadapan dengan Filipina, dalam laga yang juga dilangsungkan pada hari yang sama. Sementara itu Filipina kini duduk di posisi dua klasemen dengan poin dua. Tipisnya peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal, hasil imbang melawan Filipina jelas merupakan kerugian besar untuk timnas Indonesia. Peluang, merah putih, untuk lolos ke semifinal piala AFF 2016 masih terbuka, tetapi peluang itu tidaklah besar. Indonesia harus puas dengan hasil 2-2 melawan Filipina pada laga di Philippine Sports Stadium, Bocao e, Selasa, tanggal 22 bulan 11 tahun 2016. Tim besutan Alfred Riedel dua kali memimpin lewat gol-gol Farudin Arianto dan Boasolosa, tapi Filipina dua kali pula menyamakan skor melalui Misa Bahadoran dan Tilyong Rusben. Dengan hasil tersebut, Indonesia belum beranjak dari posisi terbawah di klasemen grup A Indonesia baru meraih satu poin dari dua pertandingan, di bawah Thailand, 6, Filipina, 2, dan Singapura, 1. Singapura berada di atas Indonesia karena keunggulan selisih gol. Tipisnya peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal klasemen Grup A, Wikipedia. Indonesia masih menyisakan satu pertandingan lagi di babak penyisihan grup, yaitu melawan Singapura pada Jumat 25/11 mendatang. Akan tetapi, memenangi laga tersebut tak menjamin Indonesia pasti lolos ke semifinal. Nasib Indonesia akan sangat bergantung pada hasil laga Filipina versus Thailand yang digelar pada saat bersamaan. Undefined fakta bahwa Thailand sudah lolos dan bahkan dipastikan jadi juara grup akan tentu tak menguntungkan Indonesia. Thailand mungkin saja menyimpan kekuatan untuk babak semifinal dan akan memainkan tim pelapis saat bertemu Filipina untuk lolos ke semifinal. Indonesia wajib menang atas Singapura dan pada saat yang bersamaan Filipina gagal mengalahkan Thailand. Jika skenario ini terwujud, Indonesia akan menjadi runner-up grup dengan poin 4. Sementara Filipina tersingkir karena cuma punya poin dua. jika kalah dari Thailand, atau tiga, jika imbang dengan Thailand, jika hanya bermain imbang dengan Singapura, Indonesia akan tersingkir. Pasalnya, Indonesia kalah selisih gol dari negeri singa tersebut, Singapura bahkan bisa saja lolos meski bermain imbang dengan Indonesia. Asalkan Filipina kalah dari Thailand dengan selisih dua gol atau lebih, Singapura juga akan lolos jika mengalahkan Indonesia dan pada saat bersamaan Filipina gagal mengalahkan Thailand. Sementara itu, Filipina pasti lolos jika bisa mengalahkan Thailand, apapun hasil laga Indonesia vs Singapura. Jika Filipina hanya memetik hasil imbang dengan Thailand, mereka juga tetap bisa lolos asalkan laga Indonesia vs Singapura juga berakhir imbang.